semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namanya saya Kandrika di sini saya akan me membagi saya diminta masuk untuk membagi informasi tentang beasiswa dan juga pengalaman riset selama saya S3 di Lancaster University ya um, oke okay. jadi outline hari ini adalah saya akan perkenalan dulu uh, yang kedua tentang beasiswa di Lancaster University lebih tepatnya adalah Lancaster University Management School uh, nanti saya akan di um, membicarakan sedikit tentang riset saya, tentang sukasti koherensi, infokasio, konsiliasi, saya akan membicarakan tentang pengalaman riset dan juga publikasi dan juga terakhir dan penutup. Jadi nama saya lagi, sekali lagi terakhir diberikan, saya tadi disebutkan tadi, saya pertama ambil manajemen UGM, saya ambil S2 di operational Research and Management Science, jadi itu lebih luas ya, manajemen science in general, lalu saya di S3 ambil fokus manajemen science di forecasting, jadi gitu. kalau di tempat kami itu ada, di manajemen science itu ada beberapa ada grup, um, supply chain management, operations management, uh, stochastic modeling, um, lupa, <laughs> optimization, forecasting, ya, yeah, itu. Oh, sama sorry Sama information system. Nah, um, Topik penelitian saya adalah Modeling Uncertainty in Business Forecasting. Nanti mungkin uh, kalau ada yang mau tanya lebih lanjut bisa, tapi saya tidak akan detail bahas tentang itu. Ini paper pertama saya yang sudah terbit di International Journal of Production Economics uh, tahun 2021. Saya akan mulai dengan beasiswa dulu di Lengkasi University Management School. Pertama, saya akan membicarakan tentang mengapa harus meneruskan PhD, karena itu pertanyaan sangat esensial sebelum memutuskan uh, mengambil PhD lalu mengapa memilih Lancaster University, mengapa memilih Lancaster, dan terakhir tentang beasiswa itu sendiri. Oke, okay. uh, jadi mungkin teman-teman di sini uh, sudah apa ya? ikut acara ini itu pasti punya ada ada rencana untuk bisa uh, untuk untuk PhD jadi um, sehingga pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus PhD bisa karena memang tuntutan pekerjaan mungkin karena dosen atau karena yang suka sama ilmunya ingin ingin lanjutkan s gitu ya jadi itu yang harus ditanyakan lagi dipastikan gitu. lagi karena apa karena di Inggris itu minimal tiga tahun dan itu lama dan cukup berat PhD itu saya saya nggak akan sugar coating ya jadi nggak uh, akan manis-manis di sini bahwa PhD itu berat um, berat karena karena um, karena most of the time we work ourselves gitu kita kita kita kerja kita kerja dengan diri kita sendiri gitu ini kita dan ini independent tidak ada orang yang mengatur uh, jadwal kita tidak ada orang yang uh, ada orang mengingatkan supervisor jelas cuman kita lebih lebih-lebih independen gitu. Dan kalau saran saya sih kalau mau PhD lebih baik di negara yang sama karena sistemnya itu dari S2 S3 itu kalau misalnya satu negara sudah cat link. Um, misal kalau saya S2 di Inggris saya S3 di uh, Amerika saya harus ngulang lagi nih gitu, kayak, kayak ulang S2 lagi gitu karena S2 saya mungkin tidak diterima dalam kutip um, sama uh, uh, universitas di Amerika. Jadi kalau misalnya bisa satu negara itu lebih efisien. Dan PhD itu full time job karena um, ya tadi kita tuh diminta jadi satu saya di kampus itu lucu antara saya antara student dan staff jadi oh kombinasi antara itu jadi uh, fasilitas yang saya dapatkan lebih dari student lainnya tapi tanggung jawab saya kurang dari lebih lebih lebih dikit dari uh, lecturer atau staff gitu ya jadi memang saya menganggap ini sebagai full time job jadi harus fokus dan maksimal kalau misalnya anda ingin teman-teman mau Publish selama PhD ya harus maksimal gitu. hal yang perlu diingat adalah PhD ini adalah dokter training, jadi pembimbing tidak berespektasi Anda memiliki publikasi sebelum PhD. Um, jadi Anda itu dilatih menjadi peneliti selama Anda selama Anda uh, di sekolah PhD gitu ya uh, belajar riset gitu. Jadi attitude yang pentingnya adalah menjadi pembelajarin, uh, mau menerima pendapat, mau berdiskusi gitu ya terus juga anda juga perlu untuk uh, menyukai topik riset yang anda sukai jadi kalau misalnya anda tiga tahun melakukan PEC tapi nggak suka sama topiknya it, it is pain on next in the next so jadi kalau misalnya uh, harus suka karena mau nggak mau anda harus lihat topik yang sama selama tiap hari, sambil tiap hari gitu sama at least lima hari lah dari senin sampai jumat gitu uh, lihat materi yang sama itu kan kalau misalnya nggak suka uh, Capek ya, gitu. Nah, Tanya selanjutnya, adalah kenapa saya memilih Lancaster University waktu itu? Karena manajemen science yang cukup kuat di UK adalah di Lancaster University. Yang, yang lain adalah seperti Loughborough, Southampton, atau um, Starklight University. Itu juga memiliki uh, grup manajemen sains yang kuat, tapi saya memilih Lancaster. Saya melakukan riset dulu sebelum saya memulai S2 tentang Lancaster University apakah si management science ini memiliki research center yang saya dengan topik yang saya sukai, gitu ya. um, yaitu provokasi ya personal research apakah dosen-dosennya produktif dalam melakukan riset. Jadi saya melihat di the latest publication um, kalau misalnya mereka banyak publikasi it, itu bagi saya ada indikasi bahwa mereka um, punya punya envi research environment yang cukup kuat itu yang pertama, yang kedua mereka punya funding, gitu. Jadi kalau mereka bisa riset, mereka berarti punya punya uang nih, gitu, untuk melakukan riset, gitu ya. Iya bisa lancar risetnya. Dan juga dia juga riset tentang kotanya. Um, nanti akan saya bahas tentang itu. Lalu selanjutnya, jadi ini kota utamanya adalah. Ada dari center-nya atau enggak? Uh, jadi lebih ke research environmentnya. Publikasi dosen cocok enggak sama saya? Dan saya sudah mengincar dosen dosennya mana yang akan akan jadi supervisor saya gitu ya untuk S2 dan S3 gitu. Um, sama kartes kotanya. Oke. Okay. Selanjutnya adalah bagaimana? Uh, kenapa saya memilih Lancaster? Jadi Lancaster itu kota yang kecil, hanya 50 ribu penduduk. Dia hanya dia berada di uh, laut dari England, cukup dekat dengan kota-kota besar jadi satu setengah satu satu setengah jam lah dari Manchester dua setengah jam dari London dua jam dari Glasgow satu jam dari Lake District jadi Lake District itu seperti puncak ya jadi kalau misalnya summer dan seperti ini orang-orang mulai jalan kaki terus menuju gunung nah itu orang sini kan suka jalan kaki nah mereka mereka ke Lake District mereka secara panjang di zaman Romawi dan kita punya Lancaster Castle, jadi cukup cantik. Um, dan kalau kalau ini fun fact aja, kalau Lancaster ini duchessnya adalah the Queen of England. Jadi Queen Elizabeth II itu duchess dari Lancaster. Dan nah, Lancaster ini ter, uh, terletak di sini, mana mau saya uh, di sini, uh, dekat sama Manchester, dekat dengan Liverpool, uh, London, Glasgow. Jadi di di di, di ada antara uh, Scotland sama England ya. Um, salah satu di, di, di jalur utamanya gitu salah satu contohnya Lancaster University, Lancaster Castle dan University ini situasi kotanya uh, dan juga ada kanal bisa dicanakaki. Nah sekarang sekarang saya akan bahas tentang beasiswa di Lams gitu ya. Um, jadi lams ini menawarkan beasiswa untuk di, biasanya setiap departemen gitu. Jadi di departemen itu dikasih alokasi berapa mahasiswa yang akan akan dibiayai dalam waktu itu ya. Um, dan ini tidak tidak terbatas untuk EU atau atau UK citizens karena ada beberapa beasiswa di sini yang terresktif uh, untuk beberapa orang aja gitu seperti UK atau UK citizen. Jadi intinya adalah sangat kompetitif karena um,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 tapi visa asuransi kesehatan atau NHS tiket pesawat tidak ditanggung oleh departemen. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat beasiswa ini, anda teman-teman harus bisa meng-cover visa, asuransi kesehatan dan tiket pesawat. Jadi cukup mahal sih dulu seperti sepertinya saya harus bayar sekitar 20-an juta atau berapa untuk visa sendiri gitu. Kadang kan 4 tahun ya. dan asur, dapat tapi di selama di sini asuransi kesehatannya gratis eh, Sorry, kesehatannya gratis. Kesehatannya gratis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 aja teman saya yang dia dapat di SRC itu dia di uh, statistik gitu dan itu cukup generalis juga lebih general saya saya um, kalau mau tahu kok mau tahu uh, informasi itu bisa bisa cari di jobs.ac.uk dia ya, ada lowongan S3 ini salah satu contohnya um, ya salah satu contohnya ya jadi uh, untuk lowongan S3 gitu atau cek di website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 Nah untuk lam sendiri itu tidak hanya di manajemen sains dulu ada juga di, di jobs uk uh, ekonomis juga buka, teman saya dari accounting juga ada yang dapat, di orang Indonesia um, dia juga dapat beasiswa dari untuk accounting, um, accounting uh, department ya, untuk accounting finance itu untuk beasiswa di UK Nah sekarang saya akan sedikit membahas tentang paper saya Uh, tentang stokasi koherensi infokasi konstribusi mungkin intral, saya akan memberikannya sangat-sangat general jadi semoga semoga teman-teman bisa mengikuti saya gitu jadi, soalnya saya juga punya penyakit <laughs> kalau kalau kalau apa namanya uh, kasih presentasi itu kadang saya terlalu kompleks gitu jadi semoga teman-teman teman-teman bisa mengikuti apa yang saya tulis ini ya um, jadi gini uh, jadi saya melakukan, Pertanyaan tentang pertanyaan saya tentang focus reconciliation. Saya berawal dari uh, keputusan dan juga hierarki di organisasi. Kita kalau kita organisasi organisasikan pasti dari akhirnya mulai dari top CEO-nya atau kita punya sub bisnisnya dan kita tidak ever product gitu ya. Nah um, di sini hierarki ini itu menunjukkan bagaimana informasi itu di, uh, disampaikan. Di, jadi flow of information itu ter, ter, ter, ter apa ya ter ter uh, pictured in in hierarchy oke okay. nah di tiap, tiap titik titik tiap titik, titik titik ini ia membutuhkan forecast untuk untuk melakukan prediksi prediksi di masa depan nah uh, forecast ini yang ini saya mau ubah ke pointer bisa nggak sih saya Okay. Jadi uh, tiap titik forecast ini itu membutuhkan for, uh, titik, titik di organisasi membutuhkan forecast, okay? Dan orang-orang di organisasi ini memiliki kepentingan yang berbeda di tiap titik itu gitu ya, titik, -titik ini ya. Um, contohnya kalau kita memproduksi kita mem, mem, membuat forecast untuk tiap produk. Itu yang siapa yang berkepentingan gitu. Store manager dan procurement. Kalau misalnya di Level yang di toko gitu ya, di cabang gitu. Siapa yang berkepentingan store manager atau dia finance manager dari HQ gitu, karena dia memastikan bahwa si, si cabangnya itu masih profitable atau enggak. Nah, sisi level ini enggak mungkin, enggak mungkin dia hanya konsentrasi di uh, national level aja nih, forecast national level gitu daripada dia fokus di tiap-tiap cabang yang ada di UK atau di Indonesia gitu ya. Nah, tiap. Uh, level di hierarki ini memiliki dan membutuhkan informasi yang berbeda-beda, sehingga saya di sini tugas saya adalah memanfaatkan semua informasi yang ada di di uh, hierarki ini untuk memperbaiki akurasi dari forecast yang saya hasilkan. Itulah namanya yang disebut dengan forecast reconciliation. Bagaimana caranya? Saya, saya mencoba untuk menggombinasikan forecast secara linear dan saya harus mengestimasi. Uh, kombinasinya itu, gitu ya, uh, nanti akan saya jelaskan. Karena apa? Karena vortice karena yang ada di data sekarang itu performance-nya tidak konsisten di, di, satu, di satu kasus. Misalnya, uh, metode A ini di vortice kehendak ini bagus, metode B eh, di, di situasi tertentu metode, metode A ini tidak bagus, dan lain sebagainya. Nanti uh, akan masuk ke bagian riset nanti, ya. Akan saya jelaskan juga. Nah, karena tidak konsisten, saya coba untuk me mengpropose apa yang disebut dengan stokasi koherensi. Di sini, uh, ini adalah bentuk dari fungsinya, yaitu uh, forecast yang, forecast yang, direko yang telah direkonsiliasi itu sama dengan S. S ini adalah uh, matrix, bentuk matriks dari hierarki sayang tadi. G ini adalah parameter untuk mengkombinasikan forecast linear dan Y ini atau Y dengan topi ini itu adalah in, uh, uh, forecast in, yang belum direkonsiliasi, gitu ya. Nah, konsep dasar dari forecast reconciliation ini adalah coherency. Coherency ini, gampangnya adalah penjumlahan dari forecast di level bawah itu sama dengan forecast di level atas. Jadi, kalau misalnya saya punya satu tambah satu sama dengan dua, sama dengan dua, gitu ya. Nah. Ini difungsikan seperti linear algebra seperti ini. Jadi, kalau AF1 ditambah BF2 sama dengan CFT. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa mengestimasi ABC ini? Nah, kalau penjumlahan biasa, ABC-nya hanya ABC semuanya satu, gitu ya. Tapi, kalau misalnya dengan kita harus mengestimasi dengan metode statistik, A ini bisa 0,4, b ini bisa 1,6, gitu. C ini bisa 1 atau... C ini bisa 1,2, B ini bisa 2,5, A ini bisa 1,0 gitu misalnya. Saya kurang tahu. Jadi ada banyak ketidakpastian dalam mengestimasi ABC ini. Nah, ABC ini sebenarnya sebenarnya adalah bentuk simple dari G gitu. Jadi G itu bentuknya matriks dan ABC ini itu adalah bentuk simple representation dari G gitu. Nah, ketidakpastian G ini berasal dari estimasi covariance matrix, uh, dan kita akhirnya kita men uh, dif, definisi koherensi dari deterministik ke stokastik, bahwa koherensi ini itu ada jika uh, semua informasi itu kita punya, gitu. in a perfect world, koherensi itu bisa dicapai. Nah, kalau di dunia nyata yang kita nggak bisa menerima semua informasi, kita nggak bisa memanfaatkan semua informasi yang kita punya, kita nggak bisa mendapatkan semua informasi yang ada di dunia ini. Sehingga kita cuma bisa mendapatkan estimasiannya aja dari koherensi, approximation-nya aja dari koherensi. Nah, makanya saya menyebutnya sebagai stokasi koherensi. Jadi sebenarnya solkasi kohenensi itu mencoba untuk merekonsiliasi dan mengutip temuan di literatur karena menjelaskan ketidakpastian dari ketidakpastian dari performa dari forecast reconciliation. Ini juga membuka membuka ide riset yang lebih luas, seperti bagaimana kita membuat key yang lebih simple, bagaimana kita membuat gini lebih trustworthy, dan solkasi kohenensi ini memaksa saya untuk mengusulkan estimasi covariance matrix yang lebih stabil, Uh, dan saya memaksa komponen komponennya menjadi nol jadi kalau misalnya ini kovari ini kalau misalnya teman-teman masih ingat semua ya tentang kovarians um, jadi varians ini kan variasi yang mengukur variasi dari data kovarians ini kan menunjukkan hubungan antar data gitu ya nah kalau misalnya kita estimasi semua ini jadinya nggak stabil nanti k ini jadi tidak pasti gitu kalau kita kalau kita misalnya uh, maksa ini dan ini menjadi nol itu nanti akan lebih lebih stabil gitu karena kita mengurangi jumlah uh, jumlah jumlah parameter yang diestimasi, gitu ya. Itu stochastic koherensi Sekarang saya akan bicara tentang pengalaman riset selama PhD. Nantinya saya akan mencoba untuk mengkaitkan antara riset saya dengan pengalaman saya tentang PhD ini ya, mulai dari bagaimana saya mengapproach riset, bagaimana membuat penelitian, mengembangkan metode, analisis, dan juga diskusi. Oke, okay. ini disclaimer. Ini sebenarnya disclaimer aja, gitu. Kalau saya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 Kalau kita punya 10 paper, kita harus bisa mengelompokkan mana kesamaan apa sih antara paper satu 3, 5, misalnya, atau perbedaan apa sih antara paper dua, empat, tujuh, gitu. Jadi um, itu kunci kunci penting untuk kita bisa berpikir kritis. Nantinya kita bisa menemukan um, inkonsistensi um, um, tadi, uh, dan akhirnya akan menemukan disubcap, gitu ya. Nah.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 yang tidak bisa mengcapture semuanya sehingga apa yang membuat apa yang membuat kita lebih mudah gitu untuk membuat teori dengan membuat asumsi nah pasti ada asumsi-asumsi yang eksplisit ada asumsi yang implisit nah di sini saya menggaris, menggaris bahwa yang implisit ini ini penting karena nanti oke okay, mungkin saya akan bahas oke okay, yes jadi implisit ini penting karena apa karena ini yang bagi saya menurut saya ini pertanyaan penting yang publishable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 saya waktu itu mengembangkan model atau metode. Jadi kalau kita ada kita ada masalah kita harus mengasih solusi. Nah solusinya itu kalau bagi saya di tempat saya riset saya adalah perbaikan metodologi, model atau model baru, metode baru gitu. Jadi atau mem, atau propose metode, metode baru kita gitu, atau memperbaiki. gitu ya. Jadi um, ya, itu kita perlu melakukan kajian pustaka untuk mendukung solusi kita.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 Kita coba untuk melihat uh, dari sisi dari dari penerapan dari uh, teori lain gitu, dari pen, di bidang lain gitu yang dia menggunakan portfolio selection, ternyata juga menggunakan covariance bisa nggak ya uh, the, uh, uh, uh, uh, uh, paper yang um, proposal yang ada di portfolio selection itu kita terapkan di forward casting. Jadi kita harus membuka.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 Di bagian ini itu adalah untuk membuat model regresi untuk melakukan pengujian hipotesis. Ini contoh yang saya lakukan. Redik di literatur ada lima yang yang tidak dikotak itu ya, yang dikotak ini yang saya propose. Jadi saya memaksa kovariansnya ini menjadi nol supaya estimasinya stabil. Itu yang saya propose. Jadi ini solusi dari yang saya uh, solusinya dari sokasi ini practical solution, basically.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 Kenapa, kita kenapa saya waktu itu perlu menggunakan simulasi data empiris. Jadi logikanya kenapa saya harus melakukan itu. Karena kalau kalau disimulasi itu anggap aja kita di lab. Jadi kita bisa mengontrol apa yang tidak menjadi interest kita.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 lalu jika juga harus melakukan compare kontras lagi karena apa? karena kita harus compare kontras hasil dan teori gitu ya. Um, itu lalu jangan lupa untuk meneruskan research scope dan boundary potensi perbaikan di masa depan karena kita bukan batman. Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi kita hanya bisa menyelesaikan suatu masalah yang kecil di dunia ini dan kita berusaha untuk me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 dan cari rekan sejawat untuk membaca paper kita di luar tim sehingga uh, lebih kredikan saya ketika saya masuk super saya diskusi terus nih udah jadi papernya kita kirim ke orang lain temennya gitu, temannya supervisor misalnya gitu terus nanti dia baca uh, ini ada masalah enggak nih gitu uh, bisa diterima enggak ini sebelum nanti kita submit ke uh, jurnal saat publikasi kita harus siap mental untuk membaca komentar dari reviewer karena sebenarnya itu lawannya diri gue sendiri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 argumen saya gitu jadi um, saya coba untuk overkill kemarin jujur aja dan Alhamdulillah langsung ke langsung di, masuk langsung di accepted uh, sekali review uh, review langsung masuk uh, eh, sorry, sekali edit habis itu langsung uh, accepted it. juga harus sabar ada yang prosesnya ber berbulan-bulan bertahun-tahun -tahun. salah satu profesor saya itu butuh tujuh tahun bisa untuk mempublish satu paper aja gitu jadi Um, harus sabar gitu ya setelah terima kita menerima paper kita dan kita mengedit sekali lagi ngikuti lain jurnal untuk paper kita letak nih lebih ke proofing gitu ya cuman kalau Anda ingin membuat paper Anda menawan tolong ini dilakukan secara serius karena saya tidak serius waktu saya melakukan ini uh, dan akhirnya saya nyesel karena uh, beberapa type settingnya itu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 isat ada aku kegiatan itu bersifat interaktif, modal utamanya adalah perseverance dan grit, Jadi pantang menyerah jadi gitu ya. Jadi kerja itu konsisten, pantang menyerah itu menurut saya salah satu kunci sukses untuk bisa uh, selesai di Lalu yang selanjutnya adalah kalau misalnya ada petanya penelitian tanyain lagi diri sendiri so what gitu. Jadi itu lebih ke itu lebih ke self-critics aja sih bahwa memang pertanyaan penelitian kita buat tuh udah bener udah udah layak belum sih gitu jadi soal pertanyaan itu lebih uh, cukup membantu aja gitu untuk lebih apa ya uh, kuat nantinya di uh, pertanyaan. penelitian. melakukan compare contrast ini diaplikasikan di, di, di throughout the research gitu ya setiap um, pertanyaan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 itu uh, terima kasih dari saya uh, Gitu mas Ripto saya soft share siap mas okay. baik kembali lagi dari salah sawah ya bapak ibu background saya salah sawah baik terima kasih mas Kandrika sangat menarik sekali luar biasa komprehensif dan kompleks sekali loh beneran saya uh, kami tidak menyangka dari ternyata bukan hanya beasiswa ya bapak ibu dari hari ini bapak ibu Dapat nih beberapa inset yang pertama tadi beasiswa yang kedua adalah terkait uh, riset atau uh, penelitian dan yang ketiga adalah paper juga bahwasanya kita tidak bisa jadi Batman ya Mas Kandrika juga Bahwasanya kita tidak bisa jadi Batman event Batman sendiri pun tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah di dunia Iya yeah. human Batman pun juga Kakaknya perlu adanya batasan masalah bonderi Makanya Bapak Ibu tetap ini ya, tetap semangat dan tidak apa-apa misalnya belum selesai ataupun jatuh karena kita berproses dalam belajar pada intinya nanti. Baik, sembari langsung aja ya, kita mau bacakan beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk, juga ada juga tadi yang angkat tangan ya. Kita coba bacakan dulu beberapa pertanyaan sudah masuk. Dari Ibu Puspita Puji Rahayu ya, Mas Kandrika, beliau menanyakan yang pertama, sebenarnya tadi sudah ada ya terkait proposal, apakah perlu menyusun pra proposal disertasi? Untuk pra proposal disertasi, terutama tentang judul nih, beliau sepertinya kesulitan terkait judul, bagaimana ya cara mengulik judul yang istilahnya eye-catching ya, eye-catching yang menarik perhatian dari pembimbing ataupun ke E reviewer nantinya jika iya apakah diskusi dulu ya dengan promotor dan mungkin diskusinya seperti apa kalau apalagi seperti saat ini kan di masa pandemik ya Mas Kandrika juga <laughs> <laughs> itu ya. pertanyaan yang pertama Oh boleh itu aja dijawab dulu Mas Kandrika. Oke jadi pra... jadi pos ini Mbak Puspita putih Pujudaya Hayu ya? ya kalau bisa buka open mic eh ini pos udah-udah S3 atau gimana atau mbak, baru mau halo dengan Mbak Puji Astika Mbak Puji Astika Hospital Puji Rahayu oh, sepertinya nggak ini ya yaudah mungkin saya nah, kan asumsi ya udah udah udah s gitu ya kok saya asumsi ini lebih S3 sih um, jadi kalau saya sih kok kayak gini lebih diskusikan supervisor ya saya kurang tahu gimana hubungan antara Mbak Puspita dengan dosennya. Cuma kalau di saya sih, saya akan diskusi dengan supervisor tentang judul. Biasanya saya akan mempropos beberapa judul. gitu kalau pertanyaan tips, kok di saya sih pertanyaan penelitian dulu, saya melakukan riset dulu, baru bikin judul. Jadi judul itu terakhir. Judul itu terakhir tidak tidak di awal, karena judul itu agak membatasi. <laughs> kalau, kalau menurut saya loh ya, Jadi, judul itu membatasi. Uh, jadi, bahkan topik tesis saya itu baru keluar ketika di akhir tahun ketiga, gitu. Jadi, hanya, hanya, dan itu saya fokus, ada fokus beberapa pertanyaan. gitu saya fokus untuk beberapa pertanyaan ke saya diskusikan dengan, eh, uh, sorry, proposal beberapa uh, pertanyaan sebuah, judul gitu ya? judul baru nanti, saya uh, supervisor komentar nih, gimana, kalau A, gimana B, gimana C, gimana gitu. Jadi, uh, saya sih lebih kok tipsnya lebih condong ke kalau pertanyaan penelitian salah itu apa kalau misalnya ada tiga pertanyaan penelitian jadi kalau misalnya PhD-nya itu dibuat di disusun dari untuk tiga paper atau tiga chapter dan tiga chapter itu punya satu pertanyaan penelitian apa sih intinya gitu itu harus dicari digali lagi sebenarnya digali lagi inti rootnya masalahnya apa itu yang jadi judul gitu kok boleh cerita saya dulu eh, proposal saya tentang harga harga forecasting tapi dengan berjalannya waktu saya, saya pindah topik gitu, dari harga forecasting ke model asetenti gitu karena apa yang saya teliti itu ternyata lebih ke bagaimana kita saya menghandle asetenti di, di forecasting models gitu jadi cari benang merahnya gitu. Nah itu menurut saya sih benang merahnya nanti yang jadi judul. Kok bisa? kalau saya suka judulnya simpel-simpel aja. Kok usah terlalu panjang. Dan diskusi diskusi dengan promotor cukup penting sih. Kalau saya biasanya ngasih bawa tuh tiga judul gitu. Tiga judul nanti baru didiskusikan ke supervisor. Dengan alasannya apa ya gitu. Jadi disiapkan dulu alasannya apa baru gitu. gitu enggak kuswika. Jadi ya Bapak-Ibu, tadi ada pertanyaan penelitiannya harus kuat dulu. Kemudian judul sebaiknya di akhir ya. Karena kalau judul di awal, mestinya akan membatasi Bapak-Ibu. Kurang fleksibel ya. Jadi kalau istilahnya jangan tiba-tiba langsung bikin judul. Baik, kita ke bergeser ke pertanyaan berikutnya. Ada Bapak-Ibu yang bertanya nih terkait, masih terkait proposal riset juga ya, supervisor Mas. Terkait, ini ada Pak Ahmad Nizar. Uh, untuk hunting nih, untuk hunting atau istilahnya mencari supervisor yang perlu disiapkan apa saja sih mas apakah hanya email-emailan aja secara resmi atau harus ada, kita bikin dulu lah proposal riset atau kita udah baca dulu, kemudian nilai uh, IELTS-nya yang diterima berapa ya, untuk di pastinya untuk di Lancaster University sendiri ya, ya. untuk di Lancaster untuk itu dulu mas, Monggo ya jadi kalau uh, kalau, jadi ke informal discussion dulu ya kalau saya. Jadi gini, Anda tahu apa yang Anda sukai dulu? Kalau waktu saya itu kan tentang forecasting gitu ya, tentang analisis forecasting, saya kontak ke salah satu dosen gitu dan topiknya saya sudah tahu topiknya mau apa nih gitu. Terus saya ngomong ke supervisor calon supervisor supervisor Dia punya ide lain gitu. Akhirnya kami diskusi. kalau misalnya gitu ya memang memang kontak ke email dulu ke email dulu ke supervisor, calon supervisornya dengan dengan mengutarakan bahwa saya punya ketertarikan dengan untuk riset ABC gitu yang yang yang bapak atau ibu sudah melakukannya di paper ini ini, ini, ini. atau misalnya bisa juga um, saya membaca riset anda dan saya tertarik untuk melanjutkan riset anda karena saya memiliki pemikiran ini ini ini ini apakah bisa saya mendaftar sebagai PhD student-nya, kayak gitu jadi menunjukkan bahwa anda memang bapak, bapak mungkin memang apa ya paham gitu aspetisnya dari si dosen ini apa gitu kalau misalnya itu yang bagi sebagai supervisor bagi calon supervisor kayak oh ini berarti orang tahu nih aku udah ngapain aja gitu jadi lebih lebih menarik gitu ya um, Soal beasiswa sama supervisor itu tergantung beasiswa sih. Sebenarnya, kalau kalau di Lancaster ini kan saya kontak ke supervisor dulu, baru saya daftar beasiswa gitu ya. Kalau di LPDP, saya kurang tahu. Saya LPDP, saya kurang tahu apakah memang sekarang um, harus punya LOE dulu atau enggak. Udah enggak deh. Iya, saya dia, Tidak, Mas. Sepertinya uh, uh, Saya mas enggak, enggak. sih. Tiga. tiga, kampus, kalau tidak dua kampus? Uh -uh. Jadi teman saya ternyata dia lewat LPDP dulu, baru dia cari gitu. Ya, um, itu tergantung tergantung mana yang lebih krusial kok. Bagi saya kalau, kalau kalau menurut saya ya kalau misalnya memang krusialnya cari beasiswa dulu, ya mending, mending cari beasiswa dulu gitu. Ayo yang diterima itu tergantung dari masing-masing. Saya akan mencoba. Saya kurang. Saya, saya jujur kurang ingat kalau kalau kalau. Uh, sehingga saya sih ratingnya 7 ya untuk Lancaster Overall, kayaknya 7 deh. Dan minimalnya 6,5 atau 6 gitu. Saya lupa, di Nanti saya akan coba cari, saya kontak Mas Riptal. Kalau ini, saya, saya, saya sudah lama, mas. Pak, nggak ini Siap, sama IOT. Coba sih, saya bantui ya, Mas. Nah, ini. Untuk, <laughs> uh, ini. Baik, sembari itu ada pertanyaan lain, kita coba kupas dulu ya, Bapak-Ibu terkait... Ini tadi tentang proposal riset atau tentang supervisor. Kita coba bergeser tentang uh, pengalaman Mas Kandriga dalam menembus jurnal Q1, Q2 atau uh, pengalamannya dalam submit jurnal. Dan juga cara memilih jurnal yang free submission agar tidak terhindar dari predatory jurnal, Mas Kandriga. Monggo Mas. Uh, pengalaman ketika submitnya Mas uh, Ya, ini saya sudah udah menemukan ini uh, akademik test uh, IELTS-nya 7 minimum 6 tiap elemen. Saya post di, di chat ya. Tadi sorry yang terakhir tadi tentang jurnal jurnal Q1 ya, peer submission ya. ya. pengalaman pengalaman submit jurnal, Mas. Boleh Q1, Q2 atau pengalaman Mas kan juga oh, okay. submit jurnal dan memilih oh kenapa kok jadinya ambil jurnal yang stokastis tadi. Kenapa tidak jurnal yang lain? Agar oh ternyata jurnal tersebut bukan predatory gitu, mas? Ini agak subjektif sebenarnya. Jadi sebenarnya, saya dulu nggak tahu landscape jurnal dan itu saya dibantu oleh supervisor saya yang dia punya pengalaman luas di jurnal-jurnal yang ada. Jadi kalau misalnya mereka tahu nih karakteristiknya European Journal of Operational Research kayak apa? Karakternya International Journal of Production Economics seperti apa, International Journal of Forecasting seperti apa, mereka tahu karakteristiknya dan waktu itu saya nggak tahu, nggak tahu dan saya ikut-ikut aja gitu dan um, akhirnya ketika saya sekarang sudah mulai tahun keempat ini saya cari, saya kan cari kerjaan, mulai cari kerja gitu ya, uh, saya akhirnya dikasih tahu, kalau ternyata lihatnya itu dari dari akademik, um, dari akademik saya lupa, Journal Guide ya. Akademik Journal kaiti, ada ranking rankingnya Jadi kalau bisa cari cari jurnal ya kalau di UK dia, cari jurnal yang ada di situ. Kalau bisa yang rankingnya paling atas gitu. Nah, kalau nggak bisa, itu turun ke bawah gitu. Nggak bisa turun ke bawah gitu. Nah, biasanya sih yang di situ free atau yang yang dia masuk di Elsevier ya, itu biasanya, biasanya free sih. Jadi um, saya rasa kalau yang sudah yang sudah ada di ranking itu sudah cukup ya sudah cukup apa ya cukup aman cukup, cukup aman gitu dan saya hati-hati juga saya dapat sering dapat email dari jurnal-jurnal nggak jelas gitu minta saya untuk publish gitu uh, itu saya abaikan aja gitu walaupun sebenarnya menarik kadang ada yang menarik gitu cuman kayak saya abaikan aja kadang ya udah uh, saya fokus aja ke yang ACG tadi gitu eh AKG tadi gitu. Eh, sorry apa itu jurnal kayak ya. Itu untuk yang kiat uh, sukses tembus. Oh, dan terakhir ya kiat sukses untuk tembus jurnal di satu Balik lagi ke pertanyaan penelitiannya Kalau saya loh ya, jadi uh, Metode itu bisa Cari yang lebih simpel atau gimana Cuman kalau pertanyaan penelitiannya valid Itu biasanya akan jauh lebih gampang sih Dan uh, karena tadi Saya kan mempertanyakan asumsi dasar Dari hierarchical forecasting Yang orang gak mempertanyakan itu gitu Orang itu jadi status quo um, Kalau misalnya kita bisa men-challenge itu dan kita bisa propose sesuatu out of it gitu ya sehingga menjadi menarik orang jadi oh ternyata nggak gitu ya gitu nggak nggak nggak se, nggak seperti yang saya pikirkan gitu. jadi um, dan itu butuh proses dimas nggak nggak bisa cepat ya um, ya sih itu yang itu yang bisa saya pikirkan sekarang untuk untuk untuk jurnal ke satu Oh, baik, Bapak-Ibu, tadi eh, dari yang disampaikan oleh Mas Kandrika, bahwasanya Bapak-Ibu boleh di akademik jurnal ranking ya. Terus kemudian Bapak-Ibu boleh melalui, mencari melalui Stimago jurnal ranking juga bisa, ataupun melalui Web of Science ya. Kalau sekarang yang ratingnya lebih tinggi, lebih dengan tingkat kekentanan yang lebih sulit di Web of Science, dulunya adalah isi jurnal. Kalau sekarang mungkin ada juga akademik eh, jurnal ranking juga. Kemudian kita bergeser lagi ya Mas, masih ada satu pertanyaan di kolom chat. Terkait dari, uh, ini topik sedikit berbeda ya, ada dari Kak Eri Gumiri bertanya terkait mm -hmm. social science. Social mm -hmm. science sih kita menemukan banyak kasus nih, ada kasus yang sudah ada solusi, namun beberapa kasus menemui jalan buntu yang mana sampai saat ini tidak ada solusinya. Namun ketika kita kita cari ya, ketika kita e, lakukan itu susah ditemui solusinya atau e, belum ketemu. Bagaimana sih caranya itu bagaimana ya caranya. Terus mungkin ada pengalaman Mas Kandrika ketika memilih e, topik riset tadi ataupun ketika memilih beberapa e, bidang riset yang sekarang lagi marak atau yang yang diambil oleh Mas Kandrika terhadap sosial science ini. Bentar. Saya baca, tidak ada solusi namun ketika kita mau offering solusi takut ditolak karena kurang argumentasi. Itu bagaimana ya Pak? Saya sih kalau kayak gini lebih ke diskusi ya. ke. Saya nggak tahu apakah solusinya itu untuk ke pihak, pihak yang dibantu atau ini pihak siapa saya kurang tahu. Cuman kalau misalnya bisa didiskusikan kalau bisa didiskusikan eh kok bisa didiskusikan dengan pihak pihak terkait sih. Nanti mereka akan kasih nasi input gitu. Kalau kita ngasih kayak kasih solusi gitu ya. Kita kasih kita kasih solusi eh, diskus ini kalau saya solusi kayak ini gimana Pak? Nanti mungkin dia akan ngasih input bahwa oh Mungkin ini, bisa di, mungkin ini yang perlu mungkin ini, bagus, ini yang perlu diganti dan ini udah bagus ini perlu diganti lain sebagainya jangan takut sih sebenarnya jangan takut kalau kurang argumentasi um, disiapin aja sebaik mungkin when you do the best and let's do the rest gitu jadi jangan uh, jangan khawatir yang penting udah yang udah udah uh, uh, do the best aja gitu ya um, atau ganti yang lain mendapatkan solusi untuk yang ya nanti is, itu mungkin jawaban Efek saya, sendos, sendos. sementara saya, saya nggak tahu detailnya gimana ya. Jadi lebih ke boleh aja boleh kita undang ya, Mas Erick Gumiri Maksud dari pertanyaannya, "Halo, halo, halo silahkan, Mas." Monggo, iya. Jadi, ceritanya kan, uh, saya ini melakukan Riset sebenarnya ya, kan? Dia, ya, hmm. tapi masalah hukum sih lagi-lagi hukum. Saya kan social science ya, basicnya hmm. hukum private law kayak itu lagi menik... apa ya, lagi kayak... Uh, membidik yang kasusnya staf khusus presiden kemarin itu loh yang baru nikah kemarin. Nah itu kan sebenarnya dari dulu-dulu sudah -dulu banyak banget kasus, tapi sekarang kok masih muncul-muncul lagi. Nah ketika saya ingin memberikan tawaran gitu, kan, memberikan pemikiran saya bahwa ini, ini takutnya nanti kayak ada perdebatan juga atau nanti uh, argumentasi saya yang kurang gitu loh. Jadi gitu loh maksudnya. Apa saya cari kasus yang lain? yang kira-kira saya akan menemukan uh, solusi yang uh, yang the best lah ya kira-kira akan diterima oleh masyarakat gitu atau ya udah ini hasil penelitian kan ini research kita kayak gitu udah mereka masyarakat mau menerima atau tidak ya itu uh, go ahead gitu loh itu gimana mm -hmm. Kak Andrika gitu Benar, uh, saya sih kalau misalnya Anda punya punya aku masih udah yakin dengan argumentasi ya jadi pertama harus, harus harus yakin sama diri sendiri aja sih uh, kalau kita udah kalau kita sudah melakukan itu yang terbaik ya sudah gitu. Um, kalau ada kekurangan ya let's discuss. Kalau ada perdebatan ayo diskusi jangan jangan jangan jangan jangan jadi malah uh, takut berdiskusi gitu karena area di, riset itu kan arahnya diskusi ya. Kita kita kita saya punya argumentasi yang suka kasih sini ini misalnya. Ada orang yang lain yang yang datang ke saya untuk diskusi atau counter argument. gitu. It, that's that's okay. Itu bagian dari indahnya tembus indahnya indahnya riset yeah. gitu kalau kita bisa menerima dengan yeah. logo-logo gitu ya um, yeah. jadi ya ya itu sih nggak apa-apa sih mas kalau mau kalau emang itu masih tertarik dan punya punya argumentasi yang kuat why not gitu Go ahead aja uh, uh, uh, yang uh, penting yeah. sih jangan yang penting sih jangan takut untuk diskusi gitu jangan takut bahwa kita salah gitu. kita mungkin kurang tahu tapi mungkin kita nggak salah gitu <laughs> Ya, iya betul. Itu yang hmm. saya takutkan Tapi uh, apalagi kalau perdebatan gitu ya. Kita mungkin kurang baca atau memang jadi kayak nanti argumentasinya kurang gitu. Makanya kadang-kadang apa merubah aja yang sudah ada gitu atau kita menambah teori yang sudah ada gitu gitu kan untuk memulasikan hmm. kayak gitu. Ya. Sempat hmm. kebingungan juga, daud banget. <laughs> hmm. Oke, gitu Kak. Terima kasih banyak untuk saran-saran. Yeah. Makasih Kak Crypto. Yeah. Yeah. terima kasih Mas Erik juga sudah berkenan open mic. Sebelum kita akhiri, Bapak-Ibu masih ada, kita masih buka satu kesempatan ya, untuk Bapak-Ibu yang mau open mic dengan raise hand sebelum kita akhiri. Tadi Halo, ada Bapak. yang raise hand ya Mas. Ya, Jadi tadi sebenarnya ada yang raise hand juga. Uh, belum ke ini ya, belum. Monggo Bapak-Ibu kami persilahkan barangkali Bapak-Ibu ingin bertanya terkait topik uh, riset beasiswa ataupun paper di Lancaster University yang hari ini oleh di, sudah disampaikan oleh Mas Kandrika juga Monggo karena uh, tak terasa kita sudah sampai satu setengah jam ya Bapak Ibu boleh uh, mempersiapkan buka puasa ya takutnya ini juga ada buka puasa nanti nyari taktil dulu juga ataupun persiapan ini karena puasa ya memang momennya sangat khusus ya di Indonesia. Dan kita yang tinggal di negara lain pun itu pasti akan rindu kembali ke Indonesia ketika pas momen bulan puasa ataupun Idul Fitri. Dan cukup ini ya nyesek ya tidak bisa pulang belum ini. Sama ya seperti Mas Kandrika saya juga sangat sorry Mas Kandrika juga belum bisa pulang. Baik, ini ada satu ada satu pe pas lihat pertanyaan dari Pak Sunarno ini ya yeah. um, Boleh saya membuat proposal atau ke semua calon coba pasar kalau saya sih lebih ke fokus ya jadi lebih ke lebih fokus ke satu orang atau dua orang gitu perlu-perlu diteliti uh, apa yang dilakukan dan dan fokus ke sana dulu kok bisa nggak bisa baru pindah ke lain karena kalau misalnya kita kita bikin satu terus template dikirim ke semua kayaknya kayak uh, saya kalau sebagai pembaca kan baca kayak ini enggak, enggak serius deh gitu ya. kalau misalnya mau serius lebih baik fokus ke satu dua baru nanti kok gak ada cari yang lain emang butuh waktu yang lama saya butuh waktu hampir dua bulan tiga bulan untuk cari yang pas gitu kayak satu lagi bisa kak Oh boleh boleh Mas, monggo Mas, silakan. Uh, kan boleh kalau boleh nanya nih, uh, saya tuh hmm. sebenarnya sudah dapat supervisor ya, yang pertama itu profesor, yang kedua itu dokter. Cuman hmm. profesor ini sebenarnya nggak nggak terlalu menguasai dengan riset saya sekedar saya memang uh, dia tahu aja gitu. Nah sementara yang dokter ini nih tuh kayak aku udah baca paper-nya dia, buku-bukunya dia, gitu kan publisnya dia. Nah bagusnya saya menggunakan profesor atau dokter ya Kak Antika? Untuk apa nih? Untuk supervisor s S3? S3? S3. Saya sih kalau S3 kalau bisa ada yang supervisor, ada yang profesor ya. Jadi um, karena itu lebih ke nantinya di karena gini, di community itu nanti kan dikenalin nih sama orang-orang, jadi supervisor dia kenalin gitu. Kalau dari profesor itu lebih um, secara prestis mungkin lebih oke okay gitu. Walaupun um, ya kalau misalnya idealnya adalah dia, dia profesor dan dia tahu tahu bidangnya ya. Um, saya sih nggak masalah yang penting ada teman diskusi sebenarnya ada teman ada teman diskusi dengan yang tadi yang doktor yang doktor yang satunya tadi kan ahlinya tuh jadi ada teman diskusi ya. itu menurut saya udah cukup sih ya dan nanti mungkin ada good, good side-nya gitu, kalau ada profesor yang mungkin nggak begitu tahu karena dia bisa cari dia bisa lihat masalahmu itu dari sisi lain yang yang mungkin dari sisi, dari sisi mas sendiri sama dari yang dokter yang suruh yang dokter tadi itu punya mindset yang sama, tapi yang ini punya input yang lain yang bisa memperbaiki atau membuat membuat teori yang mas sampaikan itu lebih kaya gitu. Jadi lihat sisi positif positifnya dulu aja sih. Benar. Jadi lebih komprehensif ya mas istilahnya. Bukan hanya dari satu sudut pandang dari berbagai sudut pandang. Terus juga mungkin kita ketika memilih, oh, superpesennya sepertinya. Belum mampu atau jangan salah ya Mungkin supervisernya masih menyembunyikan kemampuan Atau belum mengeluarkannya ya Takutnya uh, dan lebih baik ya komen ya mas Supervisernya profesor Mungkin co supervisornya adalah dokter boleh Jadi biasanya profesor ya, dulu ya. baru Profesor saya itu kalau saya baca publisnya Gitu kan papernya itu tentang masalah human rights semua gitu loh karito oh, Nah so. sementara kalau yang dokter tadi memang uh, dia udah bidang yang set itu memang udah match banget sama aku gitu loh makanya tapi ya tadi apa karena profesornya jadi saya ambil gitu walaupun sebenarnya sampai sekarang pun ya tadi sama ya sedikit lagi email balasan udah disertasi juga proposal saya cuman memang belum reply jadi mungkin ketika kan 3 dua sampai tiga bulan ke depan harus nunggu dulu nih biar diper mau nggak jadi supervisor saya kayak gitu oke makasih pak Ruto selamat salam Mas Erik semoga menjawab dan dan sukses ya Mas semoga ditunggu Amin, ambil, ambil. Ya, kabar bahagianya. Baik, terima Amin. kasih Bapak Ibu hari ini uh, sebelum kita akhiri, kita boleh minta Mas Kandrika dulu closing statement sebelum kita akhiri untuk acara hari ini dan materi hari ini. Monggo Mas Kandrika. Ya, jadi kalau untuk yang mau S3 semangat aja. Uh, yang penting tahu alasannya kenapa S3 dan itu menjadi penyemangat kalau misalnya lagi di titik terendah selama S3 jadi penyemangat supaya bisa kembali bangkit untuk menyelesaikan S3 ini dan S3 itu sebuah perjalanan jadi jangan ini maraton bukan spin itu aja sih itu yang penting juga. Terima kasih Mas Kandrika karena langsung dari UK, barangkali kita nanti bisa ketemu ya Mas Kandrika mungkin di Jogja.